Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di kesempatan video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun menghindari serangan semut pada koloni gelut kita karena ketika koloni kita terserang oleh semut ini akan berakibat koloni akan kabur ya karena biasanya koloni gelut ini akan kalah dengan semut dan kita langsung saja ini sudah ada lem tikus seperti ini ini saya beli dengan harga rp ribu dan untuk cara penggunaannya teman-teman bisa oleskan langsung di tiang penyangganya. Jadi kita oleskan secara rata di sekeliling tiang ini. Tujuannya supaya semut tidak bisa naik. Karena ketika semut akan melewati lem ini, semut ini akan lengket ya. Bahkan cicak pun tidak bisa naik karena lem ini sangat lengket sekali. Dan lem ini tidak bisa mengering ya. Tidak bisa mengering ataupun tidak bisa keras ini. Tidak bisa mengeras maksudnya ya. Dan ini akan tetap meleleh, lem ini. Nah, itu cara yang sangat simpel sekali dan cara yang sangat aman. Dan bagi teman-teman yang biasa menggunakan pestisida seperti Regen ataupun kapur ajaib untuk menghindari semut, ini eh, jangan ya, teman-teman. Ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Pestisida ini sangat berbahaya ya, karena biasanya pestisida ini eh, sistemik ya, jadi ketika semut kena racun itu kemudian masuk ke dalam koloni misalkan kena satu maka koloni kita akan tertular ya. Itu sangat berbahaya sekali bagi kami ya. Oleh sebab itu tidak disarankan menghindari semut ini menggunakan pestisida ataupun racun semut yang lainnya karena akan membahayakan koloni kita ini ya. Dan ini adalah cara yang sangat aman sekali dengan menggunakan lem tikus ini. Ini tidak ada efek sampingnya. Karena ini hanya lem tikus saja, dan sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini semut tidak bakal bisa naik karena lem ini sangat lengket sekali, dan bahkan cicak pun akan lengket di sini ketika cicak akan mulai naik ke atas. ini. Jadi, cara ini adalah cara yang sangat bagus sekali. Dan tutorial ini saya saya berikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi dulu sering saya gunakan pestisida itu sangat berbahaya sekali ternyata. Dan inilah cara yang bagus sekali untuk kita terapkan untuk menghindari semut ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.